halo guys, ngebut lang ini <laughs> cari hiburan ini kawan-kawan ini pada mau ngambil burung ha <laughs> ha halo guys, ya, Charlie, Boeing, si buntu itu aja, brodol, Mbak, buntu telolet, ya, brodol, Dewe, ooo, hai, Mama, Jabuti, dan Coo, janjo, Coo, dan Coo, dan Rajur rajur Huh, perut udah agak melih. Ruping deh nang. Mm. Vai vai vai mana josih ora bobot kabeh lho kontektor pira pira Awes Lah Jangan Tapi medang Kocok Renggantian ini ya buntut Yang mana ini mas ini malah Iya lah, Wetek mau ayo buntut teo cul telu papat ayuh adur adur papang ini yes, yes.